SIMPKP wajib dimiliki oleh semua guru yang ada di lingkungan pendidikan karena segala informasi yang berkait dengan kependidikan ada di dalam SIMPKP dalam guru belajar. Walaupun kita mulai. Bapak-Ibu semuanya, marilah kita lihat pada Android kita. Kita cari. Play Store ataupun bisa kita mengetik pada Google kita ketik akun maaf kita ketik SIM PKB agar lebih mudahnya kita bisa langsung lewat playstore kita dalam Play Store kita cari kemudian kita buka Play Store nya, kita ketik SIM PKP. muncul SIM PKB banyak pilihan maka kita cari SIM PKB yang siap online SIM PKB yang siap online nanti yang siap kita install ini SIM KPI siap onlinenya kemudian kita klik install kita tunggu proses penginstalannya telah selesai proses penginstalan nanti ini masih meminde SIM BKB kita maka akan muncul iklan itu kan kemudian kita klik buka agar instalan yang kita install tadi bisa terbuka dan siap untuk dimulai kita klik buka ini tampilannya SIM PKB kita. Untuk itu agar bisa login, kita ketik username-nya. Kemudian kita masukkan passwordnya Username setelah kita masukkan username -nya adalah nomor UKG. Jadi, Bapak Ibu guru kita Masukkan nomor UKG kita Beserta passwordnya Kita masukkan Maka setelah itu kita lanjutkan Ini ada informasi Dapatkan informasi SIM PKB Dengan lebih mudah jadi bapak ibu dengan adanya aplikasi Playstore pada SIM PKB ini, jadi SIM PKB bisa kita lihat di Android kita. Ini sudah sudah terbuka. Ini adalah tampilan SIM PKB kita. Paling atas sendiri adalah pesan-pesan notifikasi. Kemudian fitur-fitur SIM PKB yang ada di Android kita lengkap sekali bisa kita buka satu persatu jadi tidak usah memasukkan uh, username ataupun passwordnya jadi bapak ibu begitu setelah terinstall setelah memasukkan yang pertama tadi langsung bisa membaca informasi yang ada di SIM simpkapi itu jadi setiap ada informasi apa? Langsung sudah ada pemberitahuan lewat SIM PKB ini. Bapak Ibu mendapatkan notifikasi. Ini ada 21 notifikasi yang belum terbaca. Informasi dari Kemdikbud. Semuanya masuk ke SIM PKB kita. Ini contohnya setelah kita buka akun belajar ID sebagai SSO ini ada pengaktifannya paling lambat 12 Maret 2022 ada lagi survei kesiapan implementasi kurikulum prototip jadi bapak ibu guru tidak usah bingung-bingung selalu mengetik informasinya di Google karena kita sudah punya Android, saya yakin semua guru Indonesia sudah punya Android. Jadi kita tidak bisa bingung semuanya informasi sudah masuk. Jadi dengan adanya Play Store yang siap menginstal SIM PKB kita. Bapak Ibu guru ini harapannya semua guru Indonesia selalu mengupdate informasi-informasi pendidikan agar tidak tertinggal. Karena semuanya sudah tertuang di Sim PKTW. Kemarin sudah ada kegiatan menautkan Sim PKB dengan akun belajar. Ini manfaatnya kita bisa memperhatikan pendidikan di Indonesia kemajuannya. Demikian yang bisa saya sampaikan cara menginstal SIM PKB pada Android kita. Semoga dapat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu guru tidak tertinggal segala informasinya karena ilmu sudah ada di genggaman tangan. Tinggal kita membuka dan menautkan dan untuk selalu belajar demikian marilah kita akhiri wabilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh